kenalkan Ultima, token modern dengan latar belakang yang kuat fungsi utamanya adalah untuk menjadi alat pembayaran yang andal bagi ratusan juta orang terlepas dari tempat tinggal, pendidikan, dan keterampilan teknis mereka inilah token yang mudah digunakan dan aman dikenal sebagai penghubung antara ekonomi tradisional dengan dunia kripto dengannya, trader dapat menjual barang mereka dengan cryptocurrency proyek akan dapat mengumpulkan dana untuk ide mereka dan para pengguna dapat mengirim pembayaran untuk transaksi dengan cepat dan aman. Setelah menjadi legenda pasar, Ultima sekarang ditenagai oleh Smart Blockchain. Blockchain efisien yang sudah ditingkatkan, Dikembangkan oleh tim pengembang dengan pengalaman lebih dari satu dekade di pasar Dan ini berarti kecepatan transaksi akan meningkat ratusan kali lipat Akses ke pengelolaan token akan disederhanakan Dan integrasi ke dalam produk ekosistem akan memungkinkan para pengguna menghargai kekuatan penuh dari token baru Ultima di Smart Blockchain adalah langkah maju yang kuat tidak hanya untuk ekosistem kami, tetapi juga untuk seluruh pasar kripto. Ini adalah masa depan industri yang kami ciptakan bersama Anda hari ini.